waktunya, kesempatannya, tempatnya untuk ulul menyampaikan tau syiar atau mau yang mudah-mudahan apa yang ulul sampaikan ada manfaatnya khusus di ulul sendiri dan hadirin wal alhir yang hadir di sini. Namun sebelum itu, Pak Yubakullah mengucapkan mohon maaf dan hafud. Seandainya tingkah lakuk-lakuk khusus perkataan, hafud, dan pada rakyat, pada nyaman. Dalam hati biat, dalam pantangan mata biat. Maka, hafud, mohon maaf untuk dan di maafud. innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu ini kita awal daripada bulan mulia Sya'banul Muharram asalamualaikum artinya bulan Dan kita disuruh untuk membesarkannya bahkan Sayyid Maliki Sayyid ada mengarang kita menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan murid-murid Sayyid kawan-kawan Sayyid di zaman Sayyid yaitu kenapa kita harus meminta padahal ya Sayyid Maliki secara jumlahnya dia kadang menjawabnya menjawab. ada berapa jawabannya karena sudah kurang mulai dari mulai dahulu tapi di karangasih kitabnya dengan 21 puluh jawab baik nah, dalam kitab nah di sini kita baca kitab itu baik. jadi alasan sedih kenapa jadi jawab sedih Padahal ibaratnya, Gavin orang Mahathir Yuda ada kesalahnya telah, namun makhluk kita ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau menurut orang-orang, ada sepahal dalam kita, yeah. itu perlu dijawab juga. Nyatanya menambah keperajaannya juga, ini anak mahasiswa yang berhenti. Jadi yang sini. Syir menjawab tadi pertama supaya sedikit menambah dasar dalil kita kenapa kita jadi kamu kita artinya mengada ilmunya ada dasarnya kita akan menyata nyata benar kalau kumpatan betul jelas kan orang juga bagus saja paham cuman lebih bagus lagi ada dasarnya ada dalilnya ya. yang kedua sendiri kenapa jadi aku parang kita ini untuk membagus niat niat kita, niat kita. Niat. karena kita orang awam ini, namun ada orang-orang ulama, orang-orang alim mana menuntun hati kita, niat kita tidak ketika Tapi kalau ada ulama menuntun nafas, memadahkan niat kini kalian bagus. Nampasnya sih kayak ini, ini. Nah dua nah, tiga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nah, tempat paling besar selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Nah jadi sekarang sini itu 21 buat satu jawaban menjawab daripada pertanyaan tadi kenapa jadi harus berputar kenapa jadi kita berputar? Mungkin kita tuh ada ilmunya, mungkin kita menjawab kenapa jadi berputar kurang ramai ya berputar sangat jamur berputar aman dimuntong kalau kalau hanya itu saja berarti kita ada niat ada niat banyak kan biasanya para para ulama itu umbatan niat orang soleh walakudi ma'nawabi salakurna ya. soleh dan apa-apa tiap-tiap niat orang soleh kami dengan umbatan seperti itu sebabkan kita lihat walakudi ma'nawabi salakurna soleh kenapa kenapa dia berubah orang soleh itu pasti jadi bagus kenapa Karena apa -apa orang tujuannya akhirat dan Allah Ta'ala kita bisa tetapi karena dibimbing di kitab sini kita. Yang pertama saya Pertama tuk -tuk. Jadi, jadi orang bangwitan itu karena apa? Karena kesenangan kahimuan bil musaba dengan diadakannya ditahirkannya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. jadi dia saja nah, pengurutan misalnya karena apa? apa kahimuman, besi Nabi Nabi Muhammad. Waqad inta mahab Bihilkah senangnya itu tadi Orang hampir juga keempat Faham jelah, Itu belum mulai, tujuh, ya, parut, buruh, Dan kisah abu, ya, abu ya, dan, hari Senin, itu di, siksa, -siksa jenis, kenapa? Karena waktu nabi lahir, dah, himu, benar. Sampai membebaskan budak siddhi, jaria siddhi, dia soidati ber... aslimiah. Nah, bedak siddhi beserta siddhi, kenaiku maha berapa, maha maha pan lagi. Nanti-nanti ikam Nah, hipong. padahal jadi musuh pun udah berada Nah, itu, apalagi di kita nak ada iman nih, <laughs> himung yang... Kelahirannya nabi itu berempat karena wakafin tak pakai kafir, kurang kafir itu berempat. Maka saya kafir itu secara kelahirannya, musuh Allah Taala jelas kejahatannya. Bahkan dengan wakaf yang kafir lagi, alhamdulillah sampai di puluhan itu tugas melaknat. Sembaro melahirkan kejadian alhamdulillah di uatam. Bila Allah sudah bila Rasulullah sudah apa Itu apa kita tiap kaum memuliakan murid Nabi itu besar agar benar bermanfaat dan khususnya di akhirat Seperti ada jawabannya kenapa jadi komunitas kenapa karena nabi Himong. nah, tadi tadi kurang apalagi kita mah tiap tahun tiap makanya kenapa? karena dia siang siang eh, tadi waktu di akhiran yang rasa menghipungan tadi pas kita nyetor Allah naik, kan? HP, ringan, sih, himung, putah, ya Allah tangan naik, memang bila apa, aku ingin apa, pasti akan hipung, pasti buta akhir masa terawir kan di apa di punya di sini ini keluar susu juga, ya, kan malam senin sedih, sedih riwayat, kan dari terawir, ringannya tadi kenapa? karena kehimpungan waktu Nabi lahir padahal di luar Nabi sudah kadarnya. Apalagi orangnya beriman, orangnya hafal basallawat, orangnya beribadah sampai dia himung, gak boleh nggak tapi kan? Abi lahir nih, tentunya sedian bermanfaatnya luar biasa. Sayang lah, ya kan? Sayang kita doa kenapa? Mau lihat sih dan akan menjelaskan apa yang terjadi. Marilah sering anda pada awal bulan mau lihat niat-niat yang penting supaya dapat keberkahan bulan ini. Supaya pada benar kita minta tiap tahun pada kalau boleh mudahan kita melihatkan boy motif tambah kecintaan kepada Rasulullah SAW. Kita ada minta rezeki hidup banyak kan? banyak cinta kepada Rasulullah kena yang luar biasa perlunya lah. kita kita baca juga yang sudah ya dah banyak berkat Ma bulan menggawei maulid berkat bulan memulihkan bulan maulid amby itu nih kecintaan kepada nabi engkau Di Allah awal petani, pada bahwa an yang tua, ubah Dua perkara dan kita, Pak Syah, pada politik, kok nyaman, gawe, pertamanya, dan niat nampak dua cinta. Ada yang tiga, mandagi jaring, tiga mandagi jaring pertama, niat, niat, pokoknya lu mudah ada mudah lah, pas Senin kita niatnya Senin turah main kita mau buang waktu dua pahala pahala mau buangkan aja kurang satu detik, pahala Senin turah niatnya apa? Misi isi waktu doa ibadah di rumah, senin tinggal Senin itu tiap dua hari baik misi waktu doa ibadah, ya, ibadah, karena tiap waktu itu pada detik kalau nanti kamu dituntut karena kelewatan waktu untuk ke ibadah menjaga masalah, selesai mandi itu nyaman, banyak malah itu kita boleh Tuhan, karena nyaman-nyamannya itu supura katakan. Apa kita apa nang lain-lainnya nehat nang lainnya nehat mandi disebut adalah nyaman, itu kan kalau panas asalnya Dan kalau dimasukin urusan mandi lainnya itu kita boleh Tuhan nehat ini supura kan tadi. Apa nang lain-lain, tapi kalau waktu kita pakai untuk ibadah itu pakai isan karena untuk ibadah. Nah, satu ya. hmm. sore yang kedua kepada kita, kemarin kita yang ya. setengah jam, 21? Hmm. yang kedua nah, ya. insyaallah setengah jam. Insya Allah bisa juga lebih lah Lebihnya sejam, 2 jam deh. Bisa juga kurang, punya kurang Dengan ini juga Cuma tadi, intinya mudah-mudahan yeah. bermanfaat yeah. ya apa yang kita semuanya Mudahat, khususnya Memadai seorang biopak Anda kan di sini lah Karena kita memadai diri kita Itu paling nyaman, kan? pemindahnya Allah ya. Pemindahnya Allah Kita memadai diri kita lah Madhaham bin salah adinya, salah momennya ni momennya belum bok, bok ni bok ada kerja dia. yang kedua, ya. jadi pemuridan di Jawa Konsen memiliki An Na Huu Sallallahu Alaihi Wasallam kana Ya Allahu Ya Mu'awwidhi, wa Ishfuru Taala Fi ala um jatir umrah alahi watabadalu watabadalu Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi wa Alaihi wa Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Sedir karena katanya semudia mulai kelahiran sebesar-besar orang yang lahir, yang paling pantas kita diulang tahun ini yang boleh kalau mau jadi nah, nah, ya, sini siapa paling pantas digeserkan orang terakhir siapa? Ya Nabi Muhammad paling pantas yang paling besar. Wa ya dan mengbersuhur kepada latalah lahir anak kain bagus ya? Ya dikahiri di, di tesmiyadi. diakikahi kita adalah yang bagus tadi, syukur upload. tapi melahir Nabi Muhammad itu lebih lagi kita syukuri karena jadi kita ada di sih si hmm. atas hal lainnya atas yang sangat kesal seganal-ghanal lemat dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada waktu itu, itu kan, yang pada tangan kita masuk ke dalam musola, ada Rasulullah ada tahu kita abikat, kata kata ruwali itu dilihat disitu dan sahabat sahabat atasnya dengan orang yang ada. Insya Allah dihi punyudin dan disinilah beruntunglah bahagialah tiap tiap sesuatu dengan adanya nabi semua yang semua. Jadi kita tuh merasakan bahwa dia disinilah tempat Karena adalah surga. Dengan nabi terpilih itu ada keberuntungan bagi kita. Orang takdirnya kenapa ya? karena hati itu terlebih daripada nurunya Nabi sedangkan kebagi tempatan dalam hati anaknya dalam hati anaknya benar? apa? kudulai di antasakir nur laisa kongtaja ila suji itu akhirnya artinya jogir kalimat itu tiap-tiap rumahnya yang ada kiat rasul dalamnya, ada berharap bagi lampu taram Tapi kalau ulama Rasulullah mengenai itu hati Tiap-tiap hati, di dalamnya ada Rasulullah Taram hatinya, senang hatinya, gembira hatinya Buku Ahmadin, Qaldi, santan Menyintai Nabi Muhammad itu hati pasti tenang Bisa kan Jintai Rasulullah hati pasti tenang. Itu alasannya kan? Jadi kita mengulang karena se paling pantas paling besar nikmat orang yang dilahirkan kita itu apa yaitu lahirnya Nabi Muhammad wa sampai sekelas ya betul Asam Basri sini kan. Kelau kali ini bertudabirin menjahalin di Tampak tuh di kerajaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jakanya di sini Jakarta. Jakarta. Kota bersejarah emas yang ayahnya memukuh. Dicukup beri qarn untuk apa kahat untuk apa untuk pembacaan maulid Nabi sallallahu alaihi pijat takwa kan, niat, kan. ini yang orang soleh itu pasti wujur pasti wujur, jangan hanya diberi Tuhan kan, kan niat yang wujur itu apabila diberi kamu Tuhan di apa? di, di lulusakan niat yang wujur bisa dipenajari, aku enggak mendapat duit karena menyempatkan masjid, sama ya lah, sama mendapat dasar sama, Pak misalnya 10 juta, misalnya 10 juta teman karena konten-konten, di -konten, punya yang ada itu niat, itu itu tahun kira aku misalnya anak pemerintah pulang pemerintah pulang, itu bagus juga, niat yang bagus digawi kemana, maksudnya niat sudah diberi Tuhan satu apa di gawinya misalnya adalah masuk untuk itu jatuh rumah atau tahun kena masuk kemuliaan belak. Dari Tuhan satu dan satu wajah. Lalu di gawinya satu tiga wina tahun kena pada musuh atau misalnya pada musuh apakah apakah. Tapi kan apa. dasar musuh itu dari Tuhan satu kemuliaan, um, di gawinya ya Rasulullah.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 dari malaikat di zaman itu disuruh sama ini apaobat selama 8 jam. Saya paham enggak? Saudara kita ini kasaknya itu masuk ke dalam neraka dari kita juga. Betapa sadar benar udah kasih sayangnya Kita menulis ke sana. Dihintakan dalam 8 tadi tadi itu kalau bertobat Ada batu obatnya dalam selama adalah jam, nah lalu hanya ditulis satu kejahatan. Tiga ribu, amankan tiga ribu Pak, paling panjang disapa. Selama delapan jamnya obat terus disapa. Sirin saadawi ini kalau karena beruntungnya siapa pun, di dunia ini karena Nabi Muhammad SAW. Tapi kita pada merasa. Kita besih harta harta rasulullah jelas itu saja. Kita hidup hanya rasulullah besinya allah okay. yang rasulullah. Orang masuk besar besar jasa, orang masuk besar besar jasa, kawan kita adalah rasulullah. Makanya pada kapur, kan? Rasulullah bersama palingnya pada anwar jual sehari nah, kan itu, sehari, ya kan, ulang tuh, pembaca pada itu ribu ribu sehari ya, Selawas, ya, jadi 50 ribu mulai akhir mulai lahir, mula, ribu, ribu sampai umur 100 tahun itu isidit. ibaratnya itu sedikit pun kalian cukup apa berterima kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hari itu karena kalau salah waktu ini saya pengen Rasulullah juga nah jaga ibarat Nabi itu dihimpun jasa Tuhan meminta bala sehatnya Tuhan memberi sejasa Nabi Muhammad saw lima puluh ribu itu salah satu Mulai bayi sampai meninggal, 100 tahun sedikit pun ada cukup. Apalagi punya 1000 guru, 100 ml, apalagi ml, aja ml, 100 ml, 100 ml, 100 ml, 100 ml, 100 ml, 100 ml, 100 ml, 100 orang 100 ml, karena orang 6, tahun ini. Tahun, terima kasih duanya yang ketiga berbuat berbuat asalnya yang ketiga sih daripada kenapa kita itu harus beramal itu karena al diambil Quran ini, min dia taala untuk dibawa wa wahyu rahmati abdulah nikah pel yang praku. karena sih kau sayang senang himong akan Nabi salah salah madu bon itu disuruh benar bersekitarnya diambil Quran ya dengan perkara yang ada dalam Quran disuruh. jadi kita menghimpun daun Nabi itu bulan maret itu sih, tapi secara kimono kami itu secara jumlahnya mau bilang atau tidak kan? Cuma bulan lebih lagi, lebih lagi. banyak terilah katanya apa? Kalau kalau kita ada terilah bulan maret itu kalau banyak apa? Kalau kita ada enggak ada? Niatnya apa, kan, memuliakan kulit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi hanya memang ada, menganyurkan ya, kan, kan. Atau misalnya, kultumnya memang memang ada. itu, itu, mata ke Wahai saya, kalau dia kawan tanpa keruan seorang aja dia positifkan. Apa dari dengannya saja? Kolbi poh denglah yang telah masih begitu di kapal yang pro. Oh, Kol katakannya Muhammad, bi Allah Taala, bi poh denglah negera Allah yang sabas, absen Seorang si ilmoh adalah, ya awirah mati hilang, <That's it>. segera mati. <tipati> Baginda <answer>? Nikah, bagi mati hilang <That's it>. apa tafsirnya dari nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang pengetahui, seorang ilmoh, awirah mati itu nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tafsir para nabi. Baginda Nikah, kalau yang kamu dengan demikian itu itu rahmat Allah Taala. Fiyakrawu maka anak Allah akal bergemtira senam. Allah Alumna berulah Allah menyuruh kita anak rahmat itu dirahmati dengan adanya rahmat. Jadi siapa rahmat? Rahmat itu sendiri. Wan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dekat Allah merahmat Nabi itu sebesar besar rahmat danielnya apa saya bilang wa ma illa so, dua, dua ayat tadi yang nah, pertama ya tuhan karunia allah tadi ilmu nah, ilmu kita selamat dengan ilmu kita bagus tapi nah, rahmatis ya. membawa ilmunya ya, rahmatan so, wa ma illa rahmatan Ketiga yang keempat anak -anak Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi itu bersamatan apa irti akan hari-hari besar masalah." maksudnya apa ya maksudnya nabi itu kalau hari-hari rusakan dahulu-dahulu itu nabi kepada kiai menar makanya kita kan disuruh isul puasa hari asrul karena hari asrul itu banyak mbak situ diantaranya misalnya diounos ya selamat daripada perut tiga menit ntar nol itu nabi musa nab, apa silin keluar dari sasar di dalam teh Mengharapkan ya, Nabi Muhammad, maka kita di sini tak pernah mau itu Perlu mengharapkan itu, karena itu banyak bahasa Jawa yang Jadi, kita pantas banyak orang mengempas hati hari-hari besar. Tadinya, kalau hilal sini nantinya tuh kita besar akan juga. besar, dia orang sini besar akan hari-hari yang besar, kan? Contohnya, nanti kalau orang tua juga, misalnya tuh. Kamu tadi mau di kayu, di kayu kampung itu, kubantu kubahari di rumahku dan kebutuhan bisa ada mah aku. Nah, jadi mau mati atau enggak? Mau mati pakaian dan lupa lagi mau atau juga atau bisa menitan juga. Baharinya rumahku mau menitan terus setiap tahun sampai nyambur. Terus nyambur. Baharinya rumahku foto atau foto penjara atau rampayan kan? Itu jadi rampayan. Kenapa? karena menghormati orang yang membesarkan hari-hari Islam zaman yang di sini pada agama yang besar. yang telah dan telah terjadi. Ya contoh yang nyata benar itu pusat kubu Nah kita disuruh contoh bahkan situ sunat wakab Nah, puasanya genal benar-benar itu di Seramera. kan disuruh itu banyak ke situ apa puasa, puasa. Bukit, Alhamdulillah. Sir yang kelima antara tindakan modit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tiap-tiap ajaran Alaihi Wasallam. Bahwasanya Sir peringatan modit Nabi itu ada tiga hutang pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beda atum Sir maka itu adalah beda ahli. Kini sudah dibacanya, kan Pak Presiden? Kini kan sudah dibacanya. Dan maka tiga di zaman Nabi tidak berujur. Walakin naha, tapi nyesin asana ton yang baik, asana terbaik, asana ter, itu asana ter bagus. Nah, kita, kita, kita hari <tutuh> nah, itu ada bidahnya, bidah Hasanah atau bidah bidah alwalah. Misalnya adalah, contohnya adalah Ada seorang bahwa apa punah nama apa-apa Ubur apa, bubur putih Kalo ayamnya lah Ayam ini jangan pergi ke rumah, dia beranak-beranak Ya, apa yang lalunya? Pakannya itu bergantung lah, dan senyior lah Misalnya kakarannya Setelah itu, ini bagi panggilan, Doan juga Boleh, kalau kamu ingin berselamatnya, kamu lihat Ya, bisa beli makannya Kemudian dibuang, ya itulah nafidas diuang itu lah jadi punya salah apa ini salahnya di satu tempat angker itu motor tempat dia misalnya tulang atau alat atau biasa itu lalu menyembalah menyembalih kambing ian yang agak bikin supaya tidak mengganggu alde itu beda kan tadi kambingnya disembalih itu salahnya dia makan sih boleh dona ini aja niatnya adalah dalam kita tampil terawihlah mengubah berubah adalah ada boleh menyembah sesuatu ayam kambing nam niatnya supaya jam tiga puluh tadi itu tidak di sini ayam apa yang juga, jual cuma sekian makannya itu sama di situ tadi tempat saja ada dengan hantap jonggol ayam goreng putih kubur kambing kalau ayam jaga itu boleh jangan bersama makannya ini makannya kalau ini kuah di mana-mana bangunan, ya dapat jadi jadi dari saja, terdapat orang kita di makasnya, Nah, makanya kita bakal itu Nah di sini, murid itu di zaman Nabi Tadi Gawipa, itu bidah, cuma sedikit bidahnya, itu bagus. Tantala jahat tahtal adil al sini Jadi di dalamnya itu, murid itu banyak dalil-dalil syariat. Kita mudah sini, kita menanyakan baca Sarawak, itu bersyukur kan dengan orang-orang Nabi, ya kan? Betul tadi apa? Senang awal Nabi Tadi ada <tuk> Nabi dari, dari, Banyak dari Banyak banget Dari Banyak. Jadi, Banyak. tidak hanya Tidak ada di Berarti itu ini apa tapi yang bukan tanpa uang beda ah itu ada masalah dunia, masalah syariat ulang nih, di luar ulang nih yang kita nih. Artinya itu naik motor kan itu masalah dunia. Ada kayak misalnya kayak mik, hari ini Nabi katakan mik elak agak apa anu jam. Nanti matahari beri elak itu jadi perubahannya itu masyarakat dunia ada masalah, ada masalah itu artinya itu masalah syariat yang asalnya lah ini. Kita dapat fitrahnya fitrah, tahu menabih, kurma, kuat, genduk, kita balas, syariat, syariat, masalah syari -syari. kias, maksudnya. asal mawal, asal asal mawal, itu mawal, asal mawal, asal mawal, asal mawal, itu mawal, asal mawal, asal mawal, asal mawal, asal mawal, asal mawal, asal ain nah, itu selai kenapa? Darurat. Asalih Mudah-mudahan dan oleh saya minta berkat bantuan perayaan oleh pancaindonesia pendidikan contohnya